Halo sahabat, home hal -hal studio perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini, kita sedang mempelajari materi introduction to cloud yang kedua, dan di video ini kita masuk ke catatan belajar kita yang keenam. Model 6 Lambda akan mengidentifikasi manfaat Amazon EC2 dan AWS Lambda. Kita juga akan mengidentifikasi penggunaan solusi canggih ini untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas. Nanti setelah pembahasan ini, akan ada pengerjaan Lab 6, Creating Lambda Function. Kita akan mengenal beberapa teknologi terminologi tentang AWS Lambda dan juga Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2. AWS Lambda. Lambda memungkinkan kita menjalankan code tanpa menyediakan atau mengelola server. Kita hanya membayar untuk waktu komputasi yang kita gunakan tidak ada biaya saat code tidak berjalan dan kita mulai membayar hanya setelah 1 juta permintaan pertama per bulan di AWS free tier. Dengan Lambda kita dapat menjalankan code hampir untuk semua jenis aplikasi atau layanan backend all with zero administration. Upload code kita dan Lambda menangani semua yang diperlukan untuk menjalankan dan nuskalkan kode kita dengan kesesediaan tinggi. Kita dapat mengatur code untuk dimulai secara otomatis di AWS service lainnya atau event, atau dapat diatur untuk merespon permintaan HTTP atau HTTPS secara langsung. Untuk Amazon EC2, ini adalah web service yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud. Anggap saja seperti menyewa komputer di cloud. Ini dirancang untuk membuat komputasi awan skala web lebih mudah bagi developer. Amazon EC2 memiliki antar muka layanan web sederhana yang memungkinkan kita mendapatkan dan mengkonfigurasi kapasitas dengan hambatan minimal. Ini memberi kita kendali penuh atas sumber daya komputasi dan memungkinkan kita berjalan di lingkungan komputasi AWS yang telah terbukti. Apa perbedaan antara AWS Lambda dan Amazon EC2? Satu perbedaan utama antara Lambda dan Amazon EC2 adalah biaya pengoperasian. Model penetapan harga dari kedua layanan ini sangat berbeda. Biaya Lambda didasarkan pada penggunaan Lambda Function dan jumlah penyimpanan yang digunakan oleh fungsi tersebut. Sedangkan, biaya Amazon EC2 didasarkan pada jenis mesin image yang digunakan serta jumlah dan jenis penyimpanan yang digunakan. Untuk beban kerjaringan dan sedang, Lambda adalah solusi yang jauh lebih murah daripada Amazon EC2. Lambda adalah serverless computing environment yang memudahkan untuk menjalankan code sebagai respon terhadap event seperti perubahan pada bucket Amazon S3, update pada tabel Amazon DynamoDB, atau event khusus yang dibuat untuk aplikasi atau perangkat kita. Dengan Lambda, kita tidak perlu menyediakan instance kita sendiri. Lambda melakukan semua aktivitas operasional dan administratif atas nama kita, termasuk capacity provisioning, monitoring fleet health, menerapkan security patch ke computer resource, menerapkan code kita, menjalankan front end layanan web serta monitoring dan login code kita. Lambda menyediakan penskalaan dan ketersediaan tinggi untuk code kita tanpa usaha tambahan dari kita. Demikianlah pembahasan tentang modul 6 ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.